Wahai kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia Saya mohon sekali kepada Bapak Mohon sekiranya Orang yang seperti saya ini Orang yang mempunyai Disabilitas yaitu Pakai tongkat Saya mohon kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia mohon orang-orang disabilitas ini dapat bekerja seperti orang-orang yang lain soalnya saya kesini ke sana kemari mencari pekerjaan tidak tidak dapat sama sekali saya pengen sekali membantu kedua orang tua saya agar saya tidak diremehkan dan tidak dilemahkan oleh oleh beliau jadi saya mohon kepada bapak jokowi anda kalau tidak ada yang memilih oleh masyarakat anda tidak akan menang anda tidak akan menjadi jokowi Men tidak akan menjadi presiden indonesia jadi mohon kepada bapak jokowi saya, Aspa Gurawan anak Lampung Utara, menghimbau kepada Bapak Jokowi agar kiranya saya dapat bekerja seperti orang-orang yang lain. Sekian terima kasih dari saya. Salam Bapak Jokowi.